bak mediumisasi ya setelah tadi sesi uji nyali kita udah selesai dan sekarang kita masuk sesi mediasi dan sekarang Kibraja lagi mencoba menarik sosok yang ada di sini dan kita akan tunggu sebentar ya mudah-mudahan Kibraja bisa menarik sosok-sosok yang ada di sini dan kita bisa langsung berkomunikasi dengan mereka ya Tunggu sebentar ya sahabat Oke sahabat. Sekarang udah ada yang masuk ya. Yuk. Assalamualaikum, Sampurasun, hmm. Sampurasun. Hmm. Sampu hmm. Assalamualaikum. Hmm. Bisa ngomong tuh? di ya, saran saya, yeah. Hmm? Yeah. Oh, yang silaturahmi, hoyong oh, terang, eh, anu di saha, ya, saha, saha ya, hmm? saha Hah, abah itu abah, naon nah tuh hmm. Hah, hey, hmm. hmm. ya, bos ini uh, agak agresif juga ya. Sahat tuh ya sahah. Hah? Cok ngomong, hmm. ngomong. Hah? Cok ngomong mah? Cok ngobrol, orang ngobrolnya. Ha. Huh. hai huh? Hei, kucing, kucing, kucing. Suka oh, lah anu. Kucing. Hmm. hmm. Oh. Sahai sahai. Huh? hmm. Ngomong, eh, ya, uh. kucing, kucing, kucing, hmm. ngobrol, ngobrol, lah, kita sayang, teh ya, saya ngaran bukan ngaran tuh, nah nama kamu di belah mana, kucingnya tuh, dia, oh, tadi hurung mata lain, nih, ya? hmm. naon, meong, naon, oh. Uh esa wae di dieu teh saha eta naon eta oh nah, saya Bangsa naon nunggu? Heh. Yeah. Cisina tadi gorowan, anu sok anu sok nembanggan. Anu sok nembanggan ka jelema saha eta? Nini. Aya yeuh na aya weh. Sok goruan sina ka dieu. Yeah, Cianap. Sok uh, goruan goruan gorowan sina ka dieu. Sok. Padieu teu mana? Cianap. Heeh sama kayak Sion gitu atuh. Ya, memang ngalet. Sama nah, Sion. ku saha. Oh, baju lemak Moal naon. Oh, <tuk> uh, mau naon yang ayang, ayang silaturahmi yang ngobrol. Moal naon sok-sok guruan. Sok sok, naon Muala naon ya. Hah? Hmm. Hmm. Wani, Wani top, atuh layanan ini ya, gurwana, sini, nih. ah, ini anu galak tibis. anu galak, ngomong. Oh. Oh. Oh tanya tuh ke itu oh, oh, oh, oh, ya? pagi lemak, lain aja ada ini buruk, sinini Wah. Oh, oh, ya. aya tadi so, so. Oh, mm. so, atuh, balik atuh baliknya. Yeah. Oh, cik, yeah. so. So, balik ma balik sok. So, balik. lain. So, Ah la pun. Oh, bagusan. Bantuan tong. Oh, terus oh. oh, oh, sopuru. <laughs> tong di bawah aturak e manya noyod. Hmm. Ngoshiun tapi noyod. Hmm. Bohongan sian tembe re. Ya. Wa eta. Iye. Cok cok cok keluar keluar keluar keluar keluar bantuan toh cuma hmm? cocok tuh, tuh lain-lain yang itu ya yang yang yang cocok cok balik keluar. halo. assalamualaikum. sampurasun. saya ya ini ada sosok lagi yang masuk ya. kita akan tanya sayang teh sarang sayang, ini, ini sangat rantai, hah? Pain, main main sok nemong anak aja lemak cina, wah ulah sok bohong, sah oh, ini ini teh sangat rantai, hah? lalu sok di jalan, gimana tuh kau nakat tangga kauung? jahnap ya ya Wae so, cina sok nemongan cina, mineng mau ngalihwat. pulang. tuh. Tinggal ah. nggak ya. oh, nah. jadi ini ya. Ini nah, Bo pada ini naon atau ngaran teh? Mm. Eh? Ini numi. Ini numi. Ngaran saha, hmm? sok ngaran saha. Nah mm. yang mm. apa? Mm. Pan ngobrol teh kudu apa ngaran? Mm. Era pusaha. Dah mana naon? Nah mm. yang apa? Wah, mm. wah di kubu mah bisa sok, sok bejakan ngaran saha, ya? Mm. Eh? besok nemongan tuh kaje lemak, taraw nemongan minum video. Keparengan, oh, oh. Hari ini arebang, kehanap. keparengan, ini tes Ma, oh, oh, di mana tuh? saung, ini Itu Imah imah ima, Aika dia sok naon jauh-jauh tinggal tuh ulin teh. Ulin. Oh, di dia loba oh, oh. jadi Kaparingan mereka ini lewat gitu. Lain nggak aja nemongan kajal Oh lain. Oh, iki gitu mah hari biasa. Nah, tun ini sok jam sebarang ngaliwatna. Nah, ngaliwatka ditu balik jam sebaraha biasa. Nih, jam sebaraha gitu ya? Jam hiji. Oh, <tuh> jadi setiap puting jam hiji tuh ngaliwatka ditu balik gitu. Bulak balik. <tuh> Bulak balik. Oh, balik. ini? balik, bunga kaca, tumurun, tumurun. Ini jadi cuma ngele. Oh, lemur. Ora oh, di dieu nya ulah nembangan atuh di dieu ge gue di dieu oge ngan ulah nembangan ka jelema. Hayo tabio pan. Di jelema mana nembangan nini? <gulapan>, pan <gulapan>, ieu iya mah jalan. jalan yani lima, ngaliwat, <gulapan>, Lain nini mangaliwat pula. Lain ulah. Sasuk kieu ari ari aya jelema. Lain nyaram ah sok aya nangon teh. Lamun ayah jeleman nu ngaliwat nini ulah ware liwat. Nya. Heeh. Um. Hmm? Tengah mana? Di mana? Di mana? Di nu Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di itu Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Di Di Di Di Di Orang badan kecil-kecil gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, Uh -huh. kalau sama api, oh, nah, uh. oh di itu uh -huh. udah di apa apa itu apa Oh Oh Oh Oh Eh, okay, uh, eh, uh. eh, oh, ada nih, kan? Ayah, nan ini tong bulak-balik. Wae, atuhnya pasti bapak hamil. Aku ini masa kuliah balik. Oh, Kasi okay. dengan waktu ayah jalan, malihwat ulah orang ngaliwat, atuh nenek nanya. Eh, mana yang mau? Eh, sekarang ke kijing. Cuk, gitu. nenek, oh, dia bulak-balik. Cuma, oh, ke oh, kijing di sini ngali oh, sisi. Di sisi, oh, ke kijing. Eh, ngaliwan cici ngaku, langun ayam nungaliwat nyumput, ini, Enggak, eh, ini ini naon? Atuh, ini nih orang dia, Oke di Eh, mata kening bajakunku ini ayah. saha. sahal, ayah coba tawasulan antara aku incu besok, hah? Aji, jengel, oh, wasok, no wasok. Oh, ha, ha. oh, syukur hari hari incu masih kene naon ingetin mah. Oh, deket dapuran awi. Uh -uh. hmm. makam mama. Makam itu? Makam ini hiji, ya, makam ini hiji terus. Ya, ayah, undua, oh, orok, orok. Ya. Orok mustahil, gitu. ayah milih hmm. bahannya, tentu aku udah kodok. Oh, udah kodok, kodok kodok. Korok mau cari ayah, kodok kodok kemarin. lain beda-beda gitu. Oh, makam kodok hiji. Oh, makam kodoknya mah hiji. Oh, makam kodoknya mah e -e. terus ini. saha itu ini. Oh, ini terus hiji di kaki. Oh, carogan ini. Ain mulai ini nya bukan baik mah apa ada abis melayan orang dia no, aja Agar. baru Bagus saleh merenya Nah, gua mana yang apa tuh udah, itu galak berwarna itu nulainnya nih nulain berwarna udah mau naura naura ini buka pusaka tuh nih. kolot oh, biasa bolong sok buka iyo. So dagang lotek. Ay, ngalotek, ngalotek, oh ngalah ngarorotek beren. Ya, nah, Asli orang dia oh, berarti karuhun di Dion ini namanya. Iya nah, ya. Emang kah dia? Kosok amang di dieu. ya di meong duit. tadi tadi meong tadi, tadi abus. Tadi abus di Kumaha pamawaa? Kumaha anu hidung itu mejangkung hidung aya di luhur Mungan. Uh. Mungan Hampura wetus nggak nengannya. Eh e, jung jung. Tapi ayam kari itu lagi Oh ayam diganung, ku ujang. Ah, berat nih ah berat capek. Yang ya. hmm, kan ah, nah, apa? Ini. Ya. Cok Hah? rohon timan bantuan mah besok wibu sarangan ya sahabat oh. yang barusan ya sosok nenek-nenek dan memang itu <Gülüyor> eh, di sini atau di disini gula, ya, asli orang sini dan tadi juga ya kandang. tidak mau letakkan namanya tapi just tadi just dia berbisik sama saya ya dan memang cairan. asli orang sini sekarang kita akan mencoba lagi eh, menarik Oke. yang lain eh, Jalan -jalan mudah mudahan di. ada lagi ya Jalan -jalan. ini sebenarnya tidak akan tarik lagi dan nggak udah tutup ekstrem ya itu pelan tapi ini Masa. mau yang masih jadi Terima kasih, <Gülüyor> <di. SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> sahabat, uh, untuk malam ini terima kasih ya. Cukup sekian. Masa Memang di sini tidak ada yang jahil atau apa ya, karena sesungguhnya di sini semua itu kalau bahasa Sunda ya, karuhun atau ngomong orang asli ya. sini tadinya ya Masa. orang tua Masa. di sini. Jadi sebenarnya tidak ada yang jahil cuman memang itu kebetulan saja. terima kasih buat malam ini. kita akan ketemu lagi di acara kita berikutnya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Abdullah. bisa tutup nggak? nih sering itu Udah Eka. ditutupin. Mesti ditutup aja.